Innalhamdulillah, na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta wa na min anfusina wa min a'malina man la, wa man an la ilaha illallah wahdahu la lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa salamuhu Ya ayuhal ladhina amanu tabu haqqa tuqaatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadhi hadhi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, wa al umuri wa bid'ah wa bid'atin dalalah wa dalalatin muslimin Ikhwani fillah wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kepada kita Berbagai macam kebaikan dan nikmatnya Sehingga kita pun tak mampu untuk menghitungnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Apabila kalian ingin menghitung-hitung Nikmat Allah Subhanahu wa taala maka sungguh kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan apabila kita telah mengetahui bahwa tak seorang hamba pun yang mampu untuk membilang dan menghitung seluruh nikmat dari nikmat-nimat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah limpahkan kepada kita, maka yang wajib bagi kita adalah mensyukuri nikmat tersebut karena sebuah nikmat Apabila disyukuri maka nikmat tersebut akan senantiasa ada pada seorang hamba, akan senantiasa bertambah pada sisi hamba. Namun apabila nikmat tersebut kita kufuri, kita mengingkarinya, kita tidak menggunakannya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mengakuinya bahawa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat tersebut, maka itu akan membawa sebuah bencana malapetaka kepada seorang hamba oleh karena itu wajib bagi kita seluruhnya untuk senantiasa mewujudkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala karena itulah kunci sebuah nikmat akan terus ada pada seorang hamba dan bahkan nikmat tersebut akan bertambah serta salam dan salawat. semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengorbankan harta dan jiwanya untuk menegakkan agama Islam ini. Hingga hari ini, kita dapat merasakan kenikmatan, ketenangan dan keamanan beragama dengan agama Islam. Oleh karena itu, yang sepantasnya bagi kita seluruhnya, senantiasa mewujudkan salam dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah syariat Islam adalah syariat yang mencakup segala hal yang dibutuhkan oleh umat manusia baik dalam perkara dunia mereka ataupun pada perkara agama mereka syariat Islam datang dengan membawa adab-adab yang mulia budi pekerti yang leluhur yang mana hal ini akan membentuk sebuah kemasyarakatan yang mulia dan beradab dengan adab adab Islam. Dan diantara kemuliaan adab yang dibawa oleh syariat Islam adalah apa yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang direwetkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kuntum salasatan" فَلَا يَتَنَاجَ إِثْنَانِ دُونَ الْآخَرُ حَتَّى مِنْ أَجْلِ أَنَّ Rasulullah SAW bersabda إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً apabila kalian berjumlah tiga orang فَلَا يَتَنَاجَ إِثْنَانِ دُونَ maka tidak boleh dua orang dari tiga orang tersebut saling berbisik tanpa mengikutkan orang yang ketiga. Hatta tahtalitu bin nasi. Hingga tiga orang tersebut bercampur baur dengan manusia. Min ajli yuhzinuhu. Karena hal tersebut akan membuat sedih orang yang ketiga. Hadis ini. Adalah hadis yang sangat agung di dalam pembahasan adab, di mana hadis ini akan mendidik seorang Muslim untuk senantiasa menjaga perasaan saudara semuslimnya dan menjaga kehormatan saudara semuslimnya. Hadis ini adalah hadis yang tercantum di dalam buku yang ditulis oleh Ibnu Hajar. Hafizahullahu wa rahimahullahu ta'ala, di dalam kitabnya yang berjudul Bulugul Maram. Bulugul Maram adalah kitab yang berbicara tentang fikih, tentang bidang ilmu fikih. Namun, Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, di akhir kitab ini, yaitu di akhir kitab tentang fikih, beliau membawakan pembahasan seputar adab. Itu menunjukkan bahwasanya fikih seseorang tidak akan sempurna kecuali disertai dengan adab yang mulia. Karena apabila seorang masuk mempelajari ilmu fikih, apalagi mempelajari perbedaan pendapat diantara para ulama, dan dia pun mengambil dari salah satu dari pendapat, kemudian yang pada akhirnya ia menjumpai orang yang berbeda pendapat dengannya, sehingga ia pun merendahkannya. Ini banyak terjadi di antara kaum muslimin. Oleh karena itu Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala membawakan kitab seputar adab di akhir pembahasan fikih agar seorang yang mempelajari fikih hendaknya juga memiliki adab-adab yang mulia. Di mana fikih tersebut itu akan menjadi mulia dengan dihiasinya oleh adab-adab yang sangat indah. Oleh karena itu kita akan membaca satu hadis di malam hari ini yang diuraikan oleh Al-Syeikh Abdullah Al-Fauzan hafizhahullah wa ra'ah. Beliau mengatakan mensyarah hadisnya qauluhu falaa yatanaja isnani aslu tanaji at-tahaddusu sirran wal muradu bit-tanaji huna an yatahaddatsa shahsani sirran bihaizu la yasma'uha thalithun Rasulullah Wasallam bersabda apabila kalian berjumlah tiga orang maka tidak boleh dua orang saling berbisik kata penulis berbisik adalah at sirron yaitu pembicaraan rahasia jadi berbisik adalah sebuah pembicaraan secara rahasia Wal Dan yang diinginkan dengan saling berbisik Pada pembahasan kali ini Yaitu dua orang yang saling berbicara Secara rahasia Dari sisi orang yang ketiga Tidak mendengarnya Jadi ada orang yang berjumlah tiga orang ada sebuah kelompok manusia Yang berisi tiga orang Kemudian dua orang Dari tiga orang tersebut Itu saling berbisik Di antara mereka Tanpa mengikutkan orang yang ketiga Maka inilah hal yang Dilarang di dalam hadis Dan yang semena Dengan berbisik adalah kata penulis Iza tahad dasa Jaharon bilubatin ajanabiyah La yafhamuha Apabila ada dua orang yang saling berbicara secara terang-terangan, namun memakai bahasa asing yang mana orang ketiga tidak memahami bahasa yang sedang dipakai oleh dua orang tersebut. Ya, misalnya, contoh, enggak apa, apa sebut nama, Amirudi, siapa lagi yang saya kenal di sini? Anto, iya. Mereka kan orang Bugis. Iya, mereka berdua orang Bugis. Sedangkan saya sendiri, iya, enggak tahu bahasa Bugis. Misalnya, saya bertiga di sebuah kelompok, misalnya di sebuah sudut dari sudut-sudut masjid, kemudian mereka berdua berbahasa Bugis. Iya. Saya, orang yang tidak paham bahasa Bugis, itu terlarang bagi dua orang tersebut untuk melakukan hal yang seperti ini. Karena Rasulullah s.a.w. melarang dua orang yang berbisik tanpa mengikutkan orang yang ketiga atau yang semakna dengan berbisik. Yaitu adanya sebuah kelompok kemudian mereka berbahasa sebuah bahasa yang asing yang mana salah seorang dari kelompok tersebut tidak memahaminya. Maka ini terlarang juga. Terlarang juga makanya kata Rasulullah s.a.w mereka bertiga tidak boleh saling berbisik tanpa mengikutkan orang yang ketiga hingga mereka bercampur dengan manusia bergaul dengan manusia mengapa? karena apabila tiga orang ini telah berkumpul bersama manusia yang banyak maka memungkinkan bagi Salah seorang dari tiga orang Untuk mencari orang lain Untuk apa? Untuk saling berbisik juga Tapi kalau misalnya tiga orang Dua orang saling berbisik Saling melakukan pembicaraan rahasia Tanpa mengikutkan orang ketiga Maka hal tersebut dilarang Dilarang Karena orang ketiga akan bersedih Dengan ditinggalkannya dia dari Pembicaraan rahasia tersebut Dan sebab Mengapa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Melarang untuk Melakukan pembicaraan rahasia Rasulullah Menyebutkan Sebabnya di akhir hadis Min ajali anna Karena Pembicaraan rahasia Yang berputar pada dua orang Tanpa mengikutkan orang yang ketiga Itu akan membuat Orang ketiga bersedih Hatinya bersedih hatinya dan inilah sebab mengapa berbisik itu dilarang jadi hukum-hukum di dalam agama Islam itu memiliki sebab memiliki apa sebab kaidahnya al-hukmu yaduru ma'aillati wujudan wa adama hukum itu berporos pada sebabnya apabila sebab ada maka hukum itu ada Apabila sebab tidak ada, maka hukum itu tidak ada. Misalnya, hukum sholat duhur. Apa sebabnya? Jam? Apa sebabnya sholat duhur? Jam berapa? Bukan jam sebabnya. Karena Rasulullah SAW di zaman beliau belum ada jam. Ya. Sholat duhur sebabnya adalah tergelincirnya. Tergelincirnya apa? Matahari. Ya. Tergelincir kemana ke tempat terbenam atau tempat terbit? Hmm? Tempat terbenam. Iya. Kita seorang Muslim harus mengetahui tanda-tanda solat, waktu-waktu solat. Apalagi seorang muadzin wajib baginya untuk mengetahui waktu-waktu solat. Siapa muadzin di sini? Coba kita tanya. Mulai dari subuh sampai isya. Ayo, siapa? Ah, siapa-siapa di sini? Subuh, kapan mulai? Saudara, subuh, azan subuh, kapan? Kalau jamnya mati, atau misalnya kita hidup terus, ya panjang umurnya? Mendapati suatu zaman yang tidak ada lagi teknologi, bagaimana? Ya syariat Islam bukan berpatokan kejam, iya, bukan berpatokan kejam. Coba subuh kapan mulai? Apa? Kita maksudnya ya. ketika matahari, ketika fajar, fajar, fadik, iya, fajar bagaimana bentuknya? Memajang ke atas ke atau melintang? Hah? Kalau majang ke atas itu fajar khatib. Kalau melintang di arah ufuk itu fajar salatik. Kemudian duhur, ayo eh, duhur. Kapan waktunya duhur? Ketika matahari tergelincir. Apa maksudnya tergelincir? Tapi cara apa? Jadi, apabila matahari telah berada di pertengahan langit, di mana benda itu tidak memiliki bayangan ini matahari, apa namanya, ini benda matahari terbit, kemudian sampai di pertengahan langit. Ketika matahari posisinya seperti ini, maka seluruh benda tidak memiliki bayangan. Seluruh benda tidak memiliki apa, bayangan. Apakah di situ sonat, di situ dikumandangkan, atau bukan tunggu setelah matahari tergelincir kemudian barulah bayangan ini memiliki benda ini memiliki bayangan di sebelah sini di situlah waktu salat zuhur salat zuhur sekarang salat asar hmm pakai waktu salat asar apabila apabila benda itu setara tingginya dengan bayangan Setara tingginya dengan bayangan. Pertanyaannya, apakah bayangan yang di awal kali muncul di, ben, di benda tersebut dihitung? Misalnya, ketika matahari tergelincir, ya tidak? Tergelincir, otomatis benda yang tadinya tidak memiliki bayangan memiliki apa? Bayangan. Contoh, 10 cm. Ya. Jadi, tak kala matahari itu tergelincir, kemudian muncullah bayangan dari sebuah benda... Dan bayangan tersebut ukurannya 10 cm Kapan masuk sholat, duhu, sholat asar Ketika benda tersebut samarata dengan bayangan Ditambah 10 cm yang tadi ya, Ditambah 10 cm yang tadi ya, Itu seperti itu sholat asar Sholat maghrib Kalau oh, saya kira ketika orang berpuasa buka Ketika matahari terbenam Sholat isya' Ya, ketika kemarahan-kemarahan itu sudah mulai hilang. Ya, jadi kalau pilih waktu, pilih waktu waktu solat yang berpatokan kejam itu cari yang terpercaya, yang terpercaya. Karena seorang muazin mereka yang bertanggungjawab, karena mereka yang menyuruh orang solat. Ya tidak. Jadi kalau orang tidak di luar solat, solatnya mereka di luar waktu solat, itu siapa yang menanggung? Ya, karena Muazin yang panggil orang datang ke masjid. Ya tidak. Maka seorang muazin hendaknya mempelajari waktu-waktu sholat. Ya, waktu-waktu sholat. Ini wajib. Jadi ada ilmu yang sifatnya fardu kifaya. Maksudnya apabila sebahagian kaum muslimin telah mempelajarinya, maka gugurlah ilmu tersebut dari yang lainnya. Tapi ada ilmu yang asalnya fardu kifaya bisa menjadi fardu ain maksudnya wajib bagi dia apabila dia ingin melakukannya mempelajari jual beli apa hukumnya fikih jual beli fardu kifayah tapi kalau antum masuk ke pasar wajib mempelajari apa ilmu fikih jual beli Begitu pula salat kita lanjut jadi kaidah fikihnya al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Hukum itu berporos pada sebabnya. Apabila sebabnya ada, maka hukum itu ada. Apabila sebabnya itu tidak ada, maka hukum itu tidak ada. Contoh misalnya, contoh salat duhur. Apa sebabnya? Karena tergelincirnya matahari. Ada hukum salat duhur. Tidak tergelincir matahari, tidak ada hukum salat duhur. Iya. Contoh puasa arafah. Karena Rasulullah alaihi wasallam mengatakan saumu puasa di, di hari Arafah. Berarti sebab puasa bukan karena apa? Sebab puasa karena wukufnya orang di Arafah. Iya. Kalau orang wukuf di Arafah maka ada hukum berpuasa. Kalau orang belum wukuf di Arafah maka tidak tidak ada puasa. Oleh karena itu Tahi dalhukmu yadurumahillatihi wujudan wadama itu sangatlah bermanfaat bagi kita. Kemudian kita lanjut Rasulullah SAW menjelaskan sebab mengapa dilarang seorang saling berbisik di antara mereka berdua tanpa mengikutkan orang yang ketiga, karena hal tersebut akan membuatnya sedih. Wal makna, anna hikmatan nahi anta naji isnaini. Watarki salis anna salis yahzun. Maknanya, hikmah dari larangan. Berbisik di antara dua orang tanpa mengikutkan orang yang ketiga adalah orang yang ketiga akan bersedih. Kenapa dia bersedih? Ada dua sebabnya. Ada dua sebabnya. Sebab yang pertama dia bersedih. Immali syukadihi sebab dia bersedih yang pertama karena orang ketiga itu mengira Bahwasanya dua orang yang saling berbisik Tidak memandang dirinya Orang yang pantas diikutkan dalam pembicaraan Misalnya Tiga orang Dua orang saling berbisik Ya saling berbisik Orang ketiga menyangka bahwasanya dua orang ini Mengira bahwasanya saya tidak pantas untuk diikutkan dalam Pembicaraan Entah kalau Entah karena sebab masih mudakah atau pembicaraan rahasia tersebut berisi seputar pembahasan yang tidak berhubungan dengan orang yang ketiga. Ini apabila orang ketiga berbaik sangka terhadap dua orang tersebut. Jadi yang mereka, orang ketiga salahkan, ditupukan dua orang, dua orang tersebut. Tapi yang disalahkan itu adalah dirinya sendiri. Atau dia mengira... Bahwasanya pembicaraan rahasia itu berputar pada dua orang Karena sedang menyusun rencana jahat Untuk ditimpakan kepada orang ketiga Ini luar biasa ya. Apa kata penulis? Ini apabila dia berburuk sangka kepada dua orang tersebut ya. Jadi ada dua sebabnya Entah orang yang ketiga itu mengira bahwasanya Dua orang yang sedang berbisik tidak pantas untuk diikutkan dalam pembicaraan rahasinya. Ini apabila ia bersangka baik kepada dua orang tersebut. Atau ia mengira bahwasanya pembicaraan rahasia berbisik itu. Sedang menyusun rencana jahat untuk ditimpakan kepada orang yang ketiga. Dan ini apabila orang ketiga berburuk sangka kepada dua orang. Kemudian pembahasan selanjutnya. Kandungan faidah hadis yang pertama, al hadithu dalilun ala kamali syari'ati wa inayati bimakarimil mil akhlak. Bahasanya hadis ini menunjukkan kesempurnaan syariat Islam dan perhatiannya dengan akhlak-akhlak yang mulia serta perenjagaannya terhadap maslahat-maslahat seorang hamba dan semangatnya syariat Islam. Dalam menebar kecintaan diantara kaum Muslimin. Cuma lihat, takaran syariat Islam melarang tiga orang yang berbisik dan tidak mengikutkan orang ketiga itu menunjukkan bahwasanya kesempurnaan syariat Islam. Karena tidak ada syariat selain syariat Islam yang memperhatikan hal-hal yang sepele seperti ini. Cuma lihat syariat-syariat yang lain tidak. Memiliki keprihatinan serta semangat dalam memperdulikan perasaan pengalutnya. Selain agama Islam, agama Islam senantiasa menjaga perasaan, menjaga perasaan seorang Muslim serta kemaslahatan kemaslahatan seorang Muslim. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahawa tidak bolehnya bagi seorang untuk menyebabkan tersampaikannya gangguan atau kesedihan Bagi saudara semuslimnya Karena apabila dia berbisik dengan dua orang Tanpa mengikutkan orang ketiga Maka itu akan menyebabkan orang ketiga bersedih Dan hal tersebut adalah hal yang dilarang Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumumkan di dalam Al-Quran dalam memproklamirkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya membuat sedih seorang muslim itu adalah termasuk dari tipu daya syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaman najwa minasy-syaitani liyahzuna alladhina amanu." Seguhnya berbisik-bisik, pembicaraan rahasia itu bersumber dari syaitan, bersumber dari syaitan. Fungsinya untuk Membuat sedih orang-orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang kita untuk mengikuti jalan dan alur syaitan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhal lazina amanu la tat tabi'u kutu'ati syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Apabila kita berbisik, tidak mengikutkan orang yang lain, maka kita telah mengikuti langkah-langkah syaitan. karena di antara langkah syaitan adalah menyebabkan dua orang dari tiga orang saling berbisik tanpa mengikutkan orang yang ketiga. Oleh karena itu, tidak boleh bagi kita untuk mengikuti alur dan kehidupan syaitan. Dan juga berbisik tanpa mengikutkan orang yang ketiga itu akan mengganggu seorang muslim. Seorang mukmin, sementara Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: "Waladina yudzun al-mu'minin, wal-mu'minatibikoirimaktasabu." Fakodih tamalu isman mubina, fakodih tamalu buhtanan wa isman mubina. Dan orang-orang yang mengganggu kaum oh, mukminin dan kaum mukminat tanpa sebab dosa yang dilakukannya, maka orang-orang seperti ini telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Itu bahayanya mengganggu kaum minin. Mengganggu kaum minat. Tanpa dosa yang mereka lakukan. Oleh karena itu, Seorang muslim hendaknya berhati-hati Untuk menyampaikan sebuah gangguan Terhadap muslim yang lain. Entah berupa ucapan. Dengan dia menggibah. Dengan dia Namimah. Mengadu domba antara muslim yang lain dengan yang lainnya. Atau dengan perbuatan yang didasari atas sebuah keadilan itu haram bagi seorang Muslim untuk mengganggu saudara semuslimnya. Kata penulis di sini: "Wala farq fi dhani kabiin hadri wal dan tidak ada bedanya larangan berbisik itu saat seorang bermukim atau saat seorang bersafar. Ya, saat seorang bersafar. Bahkan ketika seorang bersafar itu lebih Parah. Lebih berbahaya. Karena rasa takut itu akan lebih mendominasi. Dan keterasingan pada orang ketiga itu akan lebih cepat dirasa. Coba apabila ada tiga orang yang di dalam berada di dalam mobil. Iya. Dua orang saling berbisik. Pasti orang yang ketiga akan berserih dengannya. kayaknya lagi merencanakan sesuatu berbahaya bagi saya kayaknya saya akan diturunkan di tempat yang gelap. Kayaknya saya akan di, di, di terus seterusnya. Iya, maka hendaknya bagi orang-orang yang sering bersafar bersama kaum muslimin tidak melakukan hal-hal yang dapat membuat sedih hati seorang muslim yang lainnya. Karena di saat-saat seorang bersafar itu rasa takut lebih mendominasi pada diri seseorang dan keterasingan dalam hati seorang muslim itu lebih cepat terasa. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda: Walayhi Wa lulusanah tinafarin ya kunu nabi akdi falatin ya tanaja isnani dunasahibihimak. Jika halal bagi tiga orang yang berada pada padang sahara, ya entah jalanan yang luas atau perjalanan yang ditempuh. Tidak halal bagi mereka bertiga yang sedang berada di sebuah perjalanan untuk dua orang tersebut saling melakukan pembicaraan rahasia tanpa mengikutkan kawannya. Tanpa mengikutkan kawannya. Kemudian kandungan hadis yang lainnya. Dallal hadisu bimafhumihi ala annahum idha kanu arbaatan lam yamtani tanaji isnain. Hadis ini menunjukkan secara pemahaman kebalikan. Bahwa apabila seseorang itu berjumlah empat orang. Maka tidak mengapa dua orang saling berbisik. Saling berbisik. Mengapa? Karena dua orang lainnya memungkinkan juga untuk saling berbisik. Saat empat orang misalnya melihat orang saling berbisik. Dua orang yang lainnya mengajak. ayo Kita berbisik juga. Ya, ayo kita berbisik juga, walaupun hanya spek-spek, misalnya ya. hanya saling merapatkan kepala tanpa ada pembicaraan yang berputar di antara mereka. Ya. Maka hadis ini menunjukkan secara pemahaman kebalikan: apabila seorang berjumlah empat orang, maka tidak mengapa seorang dua orang dari mereka saling berbisik karena. Perawi hadis Abdullah bin Umar pernah ditanya tentang hal ini. Bagaimana kalau empat orang? Apakah boleh? Kata ibnu Umar, radhiyallahu ta'ala ma la ya turruk. Hal tersebut tidak membahayakanmu. Maksudnya boleh. Kemudian selanjutnya mahallun nahi antanaji isna ini dunasalih idakanasalihu ma'humah tidak in najwa. Posisi larangan. Dari berbisik di antara dua orang tanpa mengikutkan orang ketiga apabila asal itu apabila orang ketiga telah bersama dua orang dari awal pembicaraan rahasia dari awal bisik berbisik ya ini apabila orang ketiga telah bersama dua orang dari awal kejadian. Nah ya, dari awal kejadian. Misalnya tiga orang saling berkumpul. Tiba-tiba dua orang dari tiga orang ini mengadakan pembicaraan rahasia. Inilah yang dilarang. Inilah yang dilarang. Kata penulis, apabila dua orang itu asalnya bersendiri, kemudian datang orang ketiga, datang orang ketiga, di pertengahan pembicaraan rahasia mereka, maka tidak wajib bagi dua orang tersebut yang sedang melakukan pembicaraan rahasia untuk memutuskan pembicaraan rahasia mereka. Karena datangnya orang ke tiga. Itu tidak wajib. Karena kenapa? Karena hadis ini tidak menunjukkan hal tersebut. Hadis ini hanya menunjukkan bahwasanya apabila tiga orang itu memang dari asalnya telah berkumpul Kemudian dua orang tersebut mengadakan pembicaraan rahasia. Namun apabila asalnya dua orang saja, kemudian datang orang ketiga sementara dua orang ini saling berbisik, maka tidak ada kewajiban bagi dua orang tersebut memutuskan pembicaraan rahasia mereka. Karena kedatangan orang ketiga. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah Zahirul an muslimun. Yang nampak dari hadis bahwasanya larangan berbisik atau melakukan pembicaraan rahasia itu ketika seorang muslim terganggu dengannya, terganggu dengannya, bersedih dengannya. Tapi apabila dia tidak bersedih dia tidak terganggu. Maka tidak mengapa bagi dua orang tersebut melakukan pembicaraan rahasia. Karena tidak ada sebab hukum. Sebab hukumnya apa? Dilarang seorang berbisik. Karena akan membuat orang ketiga bersedih. Apabila orang ketiga itu tidak bersedih. Tidak pula merasa terganggu dengan pembicaraan rahasia yang sedang berputar di antara dua orang. Maka kata penulis itu tidak mengapa. Karena tidak ada sebab hukum. Karena... Tidak ada sebab hukum. Maka hukumnya pun, yaitu dilarang untuk berbisik, tidak ada. Amma idha'lam yasul bihi adiyya pada ba'asa bittanaji. Adapun, apabila gangguan itu tidak terwujudkan pada seorang muslim, maka tidak mengapa untuk saling berbisik. Misalnya, dua orang yang sedang berbisik di hadapan orang yang banyak. Itu tidak mengapa. Atau dua orang yang sedang berbisik setelah dua orang ini mendapatkan izin orang ketiga. Mendapatkan izin orang ketiga. Apabila dua orang tersebut telah meminta izin kepada orang ketiga. Tapi saya mau berbicara dulu dengan kawan satu ini tentang masalah... Masalah apa? Masalah titik-titik. Kan kalau kita nggak usah berbisik. Ya tidak. Rasul ditanya. Ya, tidak usah berbisik. Oleh karena itu, tidak mengapa dua orang saling berbisik setelah mendapatkan izin orang ketiga. Karena terkait dengan izin ini telah disebutkan di dalam hadis. Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian berjumlah tiga orang. Maka tidak boleh dua orang saling berbisik tanpa mengikutkan orang ketiga. Illa biiznihi. Kecuali dengan izin orang ketiga. Ya. Jadi apabila orang ketiga telah memberikan izin kepada dua orang untuk saling berbisik. Berarti orang ketiga tersebut telah menggugurkan haknya dalam pembicaraan rahasia tersebut. Dan apabila ia tidak menggugurkan hatnya, berarti dia ridah dan rela. Pembicaraan rahasia tersebut berputar di antara dua orang. Allahu alam. Sekiranya sampai di sini, karena hadisnya sudah selesai. Penjelasan yang dibawakan oleh pensyarah. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta kawatubu